Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara menghapus atau memformat kartu memori atau SD Card gitu ya yang kalian pakein atau yang kalian pasangin Nintendo Switch gitu. Dan mungkin kalau kartu memori ini uh, bekas dipakai di HP mungkin dan masih ada datanya, kalian nggak harus pakai laptop atau PC untuk memformatnya, kalian bisa langsung dari uh, Nintendo-nya gitu. Nah sebenarnya untuk caranya gampang banget, tinggal kalian ke sistem settings yang ada lambang gear ke -er ini. Dan tinggal kalian scroll down aja ke bawah gitu ya. Dan di sini kalian bukan ke data manajemen gitu. Mungkin kalau kalian mau ke data manajemen untuk melihat uh, free space-nya dan berapa persen udah, udah kepakainya ya kalian bisa lihat ke data manajemen. Tapi untuk ngeformat uh, SD card gitu kalian cukup ke sistem gitu atau yang paling bawah mungkin ya. Dan kalian cukup scroll uh, ke bawah lagi gitu ya cari yang namanya... Uh, Formatting option atau apa gitu namanya saya lupa sih untuk namanya tapi uh, untuk namanya gitu nah di sini ada formatting option gitu dan terkata di sini namanya formatting option tinggal kalian pilih aja dengan uh, a atau mungkin b tergantung dari tombol yang kalian pakai untuk confirm ya dan sini kita akan pilih yang format micro SD card gitu tinggal kalian pilih aja dan sini kita akan continue dan ini kalau filenya ini uh, udah kehapus itu nggak bisa dibalikin dan ya memang ada beberapa konfirmasi dua konfirmasi itu dan kalau memang datanya udah nggak pakai silahkan aja format tapi kalau misalnya datanya masih dipakai dan mungkin ada data penting saya saranin backup dulu ke PC atau mungkin ke HP atau ya kemanapun lah terserah kalian gitu nah, sini kita akan format aja gitu untuk memorinya dan setelah itu uh, kita akan dihadapkan dengan the SD card has been ya yeah, has been format dan nanti akan merestat gitu untuk Nintendo switch nya gitu dan sini kita akan tungguin aja sampai nyala lagi gitu untuk uh, Nintendo switch nya nah uh, di sini untuk Nintendo Switch-nya akan restart gitu otomatis dan ya nanti akan uh, nyala seperti itu dan nanti untuk memorinya sudah terformat dan udah gitu kalian bisa langsung ke data management yang tadi ya data management dan nanti di sini kita uh, melihat untuk yang free space nya itu uh, sesuai dengan kapasitas memorinya walaupun ya kapasitasnya 32GB yang gak pure 32GB biasanya 28 atau 29 nah ya, gitu untuk yang bisa dipakainya gitu dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya cukup gampang banget tinggal kalian cukup ke settings dan tinggal kalian scroll yang paling bawah kalian scroll lagi ke yang paling bawah gitu ya uh, yang paling bawah dan, dan tinggal kalian pilih untuk yang format micro SD card gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye